kini sudah tiba waktunya aku pergi dan ku kembalikan cintamu cinta yang selama ini kau beri tak ada dan tak kau hadirkan semua padaku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 sakit hatiku perih lukaku mengapa harus kau hancurkan semua sehancur-hancurnya maaf bila ku tak sempurna, aku hanya lelaki yang punya hati, yang mencintaimu